Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, NKF Vlog. Kali ini saya akan mengasih tambahan tentang motor saya. E, bisa dibilang dengan biasanya kalau banyak kuningnya ini street racing. Nah, kali ini saya akan memberi judul street racing santri. Wes. kayak ngapa, Langsung saja kita mulai, Mas Bro. Ya, untuk joknya ini udah saya ganti jok karbon. Yang baru saya ganti minggu kemarin, pening saya melihatnya mas Bro. Kalau dideketin itu, kalau ada cahaya tuh licin juga ya. Tapi ya mana, katanya biar pantas. Ya. Nah terus saya kemarin habis membeli selancar ini, selancar Fitzen New 2013. Ini saya ganti selancar dan saya ganti ban ukuran 70 per 80 ini mas Bro. untuk setang Oh ya ini untuk setang Mas Bro kalian harus tahu harus tahu ini untuk setang jepit mengapa sering londot mengapa sering goyang biasanya kuncinya itu satu ganti bautnya baut seperti baut ini harus diganti baut yang ini ganti-ganti semua yang ada baut di sini dengan baut baja sekali lagi dengan baut baja kalau baut bawaan dari setangnya itu Mas Bro dia itu sekali pakai itu kita lepas aja loh ini gara-gara kemarin pakai baut yang itu ini ada yang percek-percek gara-gara sepahat mas bro orangnya sudah dibuka ini jadi ganti bautnya terus insya Allah kalau ada rezeki lagi untuk ada dana saya akan mengganti ini sama ininya mas bro itu akan saja untuk kenal boat, saya juga ingin ganti yang memakai wafe ya ini wafe, hah? Yo afi sing koyo Thailand gitu, to, pokokane. Ah sing ngono kae lah Mas Bro pokoke. Nalpot iki terus pantes bane cilik, nalpote gede kaya trompet ngomongnya Terus apa meneh Mas Bro? Oh iya untuk ini selang. Kemarin nih iya ini juga Mas Bro, kalian harus tahu ini. Tentang selang. Ketika anda me menurunkan sok tidak diisi tidak ditambah olinya olisoknya tidak ditambah maka dia akan nyandok ini uh, jadi uh, bambu soknya dia mau bisa lecet bisa kegores itu yang menyebab, menyebabkan rusak kemarin saya ganti gara-gara dulu itu saya memakai ini memakai ini dulu itu merek Morin sekarang ganti lagi ini kemarin saya harganya ini kalau nggak salah 155 cuman saya lupa nah kemarin tuh saya pasangnya itu begini jadi sekali ngesok begini nandok mas bro ininya jadi pecah ininya nih kalau di rem muncrat wess orang saya bahas muncrat engkau bingung gue oh iya iki mas bro banyar purung tak ganti mas bro masih ukuran yang sama 70-90 insya Allah ya tak ganti mana nah ya ngopo iki motor-motor ini disini hanya keluarnya itu ketika saat Al-Quranan pengajian baru keluar rejeki mas bro rejeki motor rejeki naik metu naik wayah pengajian naik naik kepentingan naik orang ya wes udah kemarin kayak ini makanya bunyi mulai gini mas bro nah harus mulai gitu bunyi ini bunyi mulai jadi kita metu tunggu anu eh mas bro naik naik acara tuh agar berotowi motor vlog Biasanya ngevlog, ki. Yuk, juga juga DCE, nek-enek kepentingan. Betul. Nah, orang yang teken nih, nih, ki. Nah, mau soalnya servis. di sekalian lah, kayak video. Terus, Mas Bro, segitu cerita dari saya. Besok mungkin ada yang cerita lebih indah, mungkinnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen.